Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat yang berpotensi tambah kaya raya di bulan Mei tahun 2021. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini hanya kita mengerti kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang bertambah kaya di bulan Mei tahun 2021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 dan memperjuangkan kehidupan serta memperjuangkan karirnya. Di sini juga digambarkan bahwasannya seorang Leo tidak akan mau melihat ke belakang dan ia akan terus maju melihat masa depan yang akan ia gapai. Dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Leo akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang bernilai besar yang mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus di bulan Mei tahun 2021. Sehingga disinilah seorang Leo dikategorikan sosok seseorang yang berpotensi tambah kaya raya serta tajam lintir di bulan Mei tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Kenaik of Cup. Secara umumnya naik of Cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang sudah dewasa dan seseorang yang lebih dekat dengan Leo sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo merupakan sosok seseorang yang patang menyerah, maju terus melihat jauh ke depan, apa mau melihat ke belakang, dan disini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Leo akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang bernilai besar, yang dimana pekerjaan tersebut dari orang-orang tertekan, dari orang-orang yang percaya kepada seorang Leo yang dapat mendongkrak kehidupan serta finansial seorang Leo sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah the hermit. Secara umumnya Du Herman itu diartikan mendapatkan ketenangan diri ketenangan hati, mencari ketenangan diri ketenangan hati dan jika kartu de kita gabungkan dengan zodi yang pertama di disini menggambarkan seorang Leo akan mendapatkan ketenangan hati kenyamanan hati ketenangan diri yang dimana mana di sini digambarkan seorang Leo, akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang bernilai besar yang mendongkrak kehidupan keuangan lebih bagus lagi yang didukung oleh pasangan yang dimana pekerjaan di sini didapatkan oleh seorang Leo dari orang-orang terdekat orang-orang yang bisa mempercayai seorang Leo sendiri. Dan untuk zodiak yang kedua adalah Ten of Swords ataupun sepuluh pedang. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana disini digambarkan seorang Scorpio potensi tajam melintir serta potensi tambah kaya raya di bulan Mei tahun 2021. Di sini digambarkan bahwasanya seorang Scorpio belajar dari pengalaman masa lalu, yang dimana di sini seorang Scorpio mendapatkan pengkhianatan dari orang-orang yang ia percayai, yang berdampak negatif kepada kehidupannya. Namun di bulan Mei ini seorang Scorpio bangkit dan mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain, tanpa mengharapkan orang lain, tanpa bergantung kepada orang lain. Yang dimana di sini hasilnya akan maksimal, serta hasilnya akan mendongkrak ke keuangan lebih bagus lagi. Sehingga disinilah sinilah dikategorikan berpotensi tambatan melintir serta kaya raya di bulan Mei tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah. King of One. Secara umumnya King of One itu seseorang yang usianya sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa dan seseorang yang lebih tua dari Scorpio sendiri. Dan di sini menggambarkan. Seorang Scorpio merupakan sosok seseorang yang belajar dari pengalaman masa lalu, yang di mana disini tidak bergantung kepada orang lain. yang Di mana disini, seorang Scorpio mendapatkan dukungan dan dorongan dari orang tua, serta sahabat-sahabat seorang Scorpio sendiri. Dan jika kartu Hamid kita gabungkan dengan zodiak yang kedua. Di sini menggambarkan ketenangan diri, kenyamanan hati akan didapatkan oleh seorang Scorpio di bulan Mei tahun 2021, yang dimana dengan bekerja cara sendiri ide sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain tanpa bergantung kepada orang lain yang akan berdampak serta mendongkrak keuangan lebih bagus lagi yang didukung penuh oleh orang tua sahabat-sahabat Scorpio -sahabat sendiri sehingga di sini dikategorikan seorang Scorpio merupakan sosok-seseorang -sosok yang berpotensi tajam melintir serta kaya raya di bulan Mei tahun 2021 dan untuk zodiac yang ketiga adalah five of tackle ataupun lima koin untuk zodiak yang ketiga, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Gemini yang dimana sini digambarkan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang berpotensi tambah kaya raya di bulan Mei tahun 2021. di sini terjadi dikarenakan seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang suka membantu orang lain tanpa pandang diri tanpa pandang bulu yang dimana sini akan mendongkrak keuangan yang berdampak positif kepada kehidupan seorang Gemini sendiri disini digambarkan juga bahwasannya pintu rezeki seorang Gemini akan sangat terbuka di bulan Mei tahun 2021 yang dimana sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasannya seorang Gemini akan mencari celah untuk mendapatkan suatu usaha yang dimana hasilnya akan maksimal yang dimana hasilnya akan mendongkrak keuangan serta finansial seorang Gemini sendiri dan untuk support energinya adalah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 Dan jika kartu DM kita gabungkan dengan Zodek yang ketiga di sini menggambarkan ketenangan diri, kenyamanan hati didapatkan oleh seorang Gemini yang dimana di sini, seorang Gemini merupakan sosok seseorang yang suka membantu dan yang dimana di sini pintu rezekinya akan terbuka lebar, Yang didukung penuh oleh pasangan yang didoakan oleh orang-orang yang ia bantu sehingga di sini dikategorikan seorang Gemini, berpotensi tambah kaya raya di bulan Mei tahun 2021, dan untuk kodek yang keempat adalah call of sword, ataupun empat pedang untuk sudik yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak taurus yang dimana di sini digambarkan seorang taurus merupakan sosok seseorang, seseorang yang berpotensi tambah kaya raya serta tajuan di bulan Mei tahun 2021 di sini digambarkan seorang taurus akan membuka sebuah usaha tambahan usaha sampingan yang dimana sini hasilnya akan maksimal yang dapat mendongkrak keuangan mendongkrak kehidupan mendongkrak finansial mendongkrak karir yang sangat bagus di bulan Mei tahun 2021 dan di sini juga seorang Taurus akan suka membantu orang lain, yang dimana di sini menyebabkan pintu meskinya akan selalu terbuka di bulan Mei tahun 2021 dan untuk support energinya adalah page open. Secara umumnya, page open itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan. Sosok seorang Taurus merupakan sosok seseorang yang berpotensi tambah kaya raya di bulan Mei tahun 2021 Yang dimana disini dikarenakan dua faktor Seorang Taurus akan suka membantu orang lain yang membuat pintu rezekinya akan semakin terbuka di bulan Mei tahun 2021 Dan di disini seorang Taurus akan membuka sebuah usaha tambahan yang hasilnya akan maksimal Yang dimana disini selalu didoakan oleh keluarga selalu dimotivasi oleh keluarga, selalu mendapatkan dorongan dan dukungan dari seorang anak serta keluarga taurus sendiri. Dan jika kartu dermik de kita gabungkan dengan sodik yang keempat di sini menggambarkan ketenangan diri, kenyamanan hati didapatkan oleh seorang taurus yang dimana di sini dikarenakan seorang taurus akan memiliki dorongan dan dukungan dari seorang anak sebuah keluarga taurus yang dampaknya akan positif, dampaknya akan meningkatkan keuangan kehidupan sehingga di sini dikategorikan seorang taurus. Merupakan sosok seseorang yang berpotensi tambah kaya raya di bulan Mei tahun 2021. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang berpotensi tambah kaya raya di bulan Mei tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Leo, yang kedua zodiak Scorpio, yang ketiga zodiak Domini, dan yang keempat adalah zodiak Taurus. Baik, mungkin cukup sekian saya tentang empat zodiak yang berpotensi tambah kaya raya. Di bulan Mei tahun dua semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.